yang paling barat tanah pulau bangka ini dia jangan lupa di subscribe apa subscribe, like, komen, like subscribe like, komen, dan subscribe guys yo guys, kemawr Akhirnya kita sampai di pantai Tanjung apa bang? Tanjung Batu Petumpak Batu Petumpak Batu Petumpa, batu Petumpa. Batu Petumpa adalah ya. titik terbarat dari Pulau Bangka. Yo. Nah, nama Batu Petumpak itu dari mana batu, bang? Bangka Barat. barat batu oh. yang bertembat timbang. Batu yang bertembat timbang di sebelah situ. Ayo. Aduh ya, ada Ayo, situ. Ayo kita mau ke pantai okay, okay. Batu Petumpak Oke. Okay. Ujung barat Bangka Barat, bang. Di Bangka Barat, tapi paling ujung baratnya. Okay. Obang gak, mana Obang kak eh, oh. Kita lihat. Jangan lupa di mana channel mana Pablo. Channel Mika lah yuk. Gebi Gebiana. Gebi okay. Gebiana jangan lupa ya Di screenshot <laughs> eh, salah. Apa? Subscribe. Oh subscribe. Ter ter ter. Ter. Yo ada lengket Jo aduh. Batu.. batunya bertumpak-tumpak ya? hehe <tuh> Kita berjalan dulu Kita cari Pasirnya putih Sayang tapi Sayangnya kita nggak bisa mandi Gak bawa baju salin Di sejalan terlihat tuh kapal Kapal apa bang? Kapal Eksai kapal kalau mau kalau mau ngisi bensin berarti motor kita bakal ke situ ya. Tamina itu kan Sungai Musi itu la, la, ladang yeah. nah, kapal. Iya. Nah, kapal-kapal yang dari luar negeri itu enggak beli minyak ke ada masuk? Dari Jama masuk. Jadi keluar dari alur Sungai Musi tengah laut transaksi. ya yeah. oh ini paling paling paling maju ya yeah. batu petumpa ya ini Tanjung Betung Batu Betumpak, Batu Betumpak ah. bukan Tanjung, Batu Betumpak. Bukan, bukan Batu Matras. <laughs> batu batu Betumpak yang berada Tanjung, di sisi batu, paling bentul, barat dari Kabupaten Bangka Barat, dari Benteng Pulau Bangka. Pulau Bangka, Pulau, Bangka. Pulau paling barat ya, di Di situ ada apa tuh? ada ada yang pernah dimotor, ada Didi mungkin oh, oh. ada yang berdiri dalam sejarah kan situ nah, coba, okay. ada dia, coba ah. baru Desana foto ada gedung ah, ah, ah. mencari yang mencari sejarah ah. nah, baru, ada Didi tapi masih dicari didi, sejarah, kan, sejarah. Ape masih belum tahu nah, di sebelah sana itu ada Tanjung Ular oke okay. Pantar Tanjung Ular wow dan dan Tanjung Ular tanjung Ular di selatan selatan ada Pantai, pantai Raji Raji di sini yang terdekat di seberang Pantai Batu nih ada Pantai Pan pantai Raji tadi pantai Raji. lebih jauh ke selatan lagi itu Pantai, pantai Menara Suar, Panjung Kelian itu Kelian yang... tuh? Klihan, oh itu? itu. ya pantai oh. Pantai pantai itu juga ya. tuh? oh itu, itu ya. Kap kapal yang orang putih semangat ya kapal yang orang putih oh, orang putih itu kan? nah itu yang Kelian? oh iya, pasal Pant itu berarti sulian oh pelabuhan penyeberangan nih, Win jasa gak? yang kecil sana tuh Tanjung Ular nah kalau yang ujung itu tunjuk ya, kalian itu sebat jauh ah itu ada lokasi peringatan orang Australia ya orang, -orang Australia itu ya pantai ya. rajuk sana lagi nah, itu, itu oh. ada yang balik bendera tuh yang jauh-jauh sedikit kan oh. lu pior peta no, ya. kita alam yang ada peta kuning itu bang ya eh yang ada peta kuning hmm. ada bendera kuning itu sebelah sana lagi ya. Ya, jauh ada batang kayak gini ya Bagaimana oke, Bagaimana beginian? Oke, okay, oke, okay. oh, yeah, oke okay. Keliat, keliat, keliat eh, Itu setiap gitu, ya, tahun di Di Peringati ya? Iya, di Peringati Orang-orang di terbesar gitu Tanjung ya. pulang di sini Tanjung pulian di sini Di mana? Di pantai Batu Petumpa Batu Petumpa Ada di paling barat Gota Gita Gita Gila matras ya. Sana dong. di sana tuh lihat tuh. Eh Kakak, Kakak punya punya channel juga ya? Punya dong. Apa dong? Subscribe Gini, Gini, Game ya. Kakak juga punya ya, Kak ya? Punya dong. Ya. <susur> <susur> <susur> Apa Kakak? ECS <susur> Jangan lupa di subscribe, subscribe, komen, like, and share ke seluruh sosial media kamu Kita masih berada di Pablo Pictures, Natang di Kabupaten Konten Bangka Barat, di Kota Mentok Geren, kita paling bersejarah yang ada di Bangka, Balitung, Apa saya jatuh kak Demi sebuah konten ya kak ya saya okay, kan o, orang kaya, o, orang kaya, o, orang kaya, o, orang kaya Sombong amat Orang kaya gitu. oh, Berapa penghasilannya, Kak, dari Youtube? saya dari Youtube, kemarin lagu Gepun itu udah 3M, Kak 3M Ember, empang Dan encer Semua <summa> saya suruh <summa. <summa <setup> <summa-> untuk nonton, uh, lagi. Ini <summa> then, uh, sorry, langsung Ini lah langsung ini Yang putih Yang putih Bang. Sekarang ini kita ada di batuan. Disinyalir pada tahun 1880 batuan ini uh, digunakan untuk membuat talut yang ada di pelabuhan Tanjung Kalian. Ya. Ada bekas dari pengerjaan eh, pembuatan telur tersebut Ini, Ini ya Kita harus pamit ya. Iya. Kemana kagak? Kalau separah dek, sekarang kita nak pulang lagi. Udah, kita uh, balik lagi dari pantai. Pantai kan batu betumpak. Sekarang kita mau pulang ke Humpa. pantai Raji. Daripada kita pantai, pantai Raji yang merupakan saksi bisu dari penembakan 22 suster Australia yang ditembak oh, iya. di kapal Benir Crooks. Aku memang kepengen kesitu. Ke sana, itu merupakan salah satu sejarah yang paling memilukan Tapi yang merangkan tanah di mata dunia di Asia Pasir Langsung ke sana ya